Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Share lagi kegiatan aku Dimulai dari subuh ya teman-teman Aku pagi-pagi udah garja Bikin sarapan untuk paksu Karena paksu mau ke sawah gitu Mau ngurusin tanaman kangkung aku Yang kemarin itu ya teman-teman Udah beberapa kali aku panen dan sekarang tuh lagi diurus lagi karena rumputnya katanya udah banyak lagi. Dan ini aku lagi goreng bakwan dan goreng ubi ya untuk di dibawa ke sawah gitu. Dan anakku yang cowok udah aku bikinin nasi sama telur ceplok aja ya teman-teman untuk sarapan uh, karena mau ke sekolah dan setelah masak bikin sarapan aku lanjut uh, beresin kasur ya teman-teman aku mau beres-beres rumah dulu dan nanti siang aku mau nganterin nasi ke sawah ya mau liatin juga ya aku udah lama gak ke sawah gitu oh ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Karena dukungan dari teman-teman semua sangat berarti banget bagi para youtuber pemula. Dan jangan lupa juga bunyiin uh, tombol merahnya ya teman-teman. Agar teman-teman bisa dapat video terbaru aku ya. Um, maksudnya notifikasi video terbaru dari aku oke teman-teman terima kasih sebelumnya ya teman-teman uh, lanjut ini aku mau ngelapin si lemari tipi aku ya teman-teman ini tuh sangat berdebu sekali ya teman-teman udah seminggu kayaknya aku nggak lap-lap dan di rumah aku tuh kemarin-kemarin anginnya sangat kencang sekali ya teman-teman aku sampai takut gitu ya karena di belakang tuh ada pohon bambu hmm, suka takut rubuh gitu ya ke rumah aku tapi alhamdulillah sih enggak di... oh iya teman-teman gimana nih di tempat bunda-bunda atau teman-teman semua cuaca di tempat di daerah bunda-bunda hmm, gimana nih ekstrim atau enggak Uh, bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. mudah-mudahan -teman. sih enggak ya teman-teman. Hmm, hanya di tempat aku aja. anginnya tuh super kencang banget ya teman-teman. dan ini lanjut, aku tadi udah ngelap-ngelap lemari di depan ya. tempat speaker musik aku juga banyak sekali debunya ya teman-teman. dan ini lanjut. Aku mau bersihin di kolong mesin jahit. Ini bukan mesin jahit aku ya, teman-teman. Mesin jahit punya kakak ipar aku. Uh, beliau tuh nitipin gitu ya karena kemarin dulu tuh udah hajatan gitu di rumahnya sempit gitu. Jadi nitip di rumah aku tapi sampai sekarang belum dibawa gitu. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman. Buat pajangan aja nih rumah aku. Oke okay, dan ini debunya banyak sekali ya teman-teman. Aku udah hampir selesai uh, nyapunya lanjut, nanti Aku mau ngepel. Oh ya teman-teman, aku tuh belum sapa-sapa teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tuh Alfiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusan-urusannya amin amin ya robbal alamin dan ini lanjut juga aku uh, ngepelnya ya teman-teman aku tuh ngepel masih seperti ini ya manual gitu enggak kayak teman-teman semua yang udah pakai lap yang model sekarang gitu ya yang bisa ngeringin sendiri gitu enggak diperet-peret gitu. Aku mah masih seperti ini ya. Alhamdulillah, disyukuri aja teman-teman nih. Dan ini ngepel aku udah mau beres gitu ya teman-teman Alhamdulillah Herobil Alamin Nggak kerasa ya sambil bercerita uh, ngepelku jadi beres gitu Oh ya teman-teman siapa nih yang belum beres-beres Ayo aku temanin ya Beres-beres uh, rumahnya Jangan males-malesan ya teman-teman semangat dan ini alhamdulillah rumah aku udah rapi menurut aku segini tuh rapi ya teman-teman aku gak tahu sih menurut bunda-bunda semua oh ya itu jangan salpok ya ada ayunan gitu ayunan bekas anakku yang kecil biasanya aku taruh di kamar tapi sekarang aku lagi males gitu mindahinnya dan ini lanjut aku udah ada di sawah ya bareng anakku dan ponakan aku pengen ikut gitu mereka mau bergaya dulu katanya pis-pis gitu lucu banget ya mereka dan itu juga ada paksu kemarin tuh udah dua hari uh, beliau tuh udah uh, nyabutin si rumput-rumput yang ada di tanaman kangkung aku dan ini sawah aku juga udah mau panen ya temen-temen Cuma sayangnya ya banyak tikus dan si burung gitu ya pada makanin padi aku dan ini aku bawain kopi uh, pisang ada air putih dan ini bekalnya ya nasi gitu. Dan ini aku mau liatin gitu ya ceritanya biar masuk video aja ya temen-temen jangan dibully ya. dan emang sawahnya tuh banyak sekali ya bekas burung-burung gitu padinya jadi agak sedikit gitu dan ini pemandangan di sawah aku ya sangat indah banget dan ini padinya masih agak hijau ya kata Pak Su. Uh, kayaknya satu minggu lebih gitu ya aku bisa panen gitu tungguin ya teman-teman video video pas panennya ya teman-teman jangan lupa ya teman-teman dan ini ada tanaman kangkung aku udah loyo-loyo ya teman-teman udah habis gitu kemarin udah aku jualin gitu dan ini ada tanaman cabai rawit aku udah subur-subur sih -subur ya bayan gitu Alhamdulillah Oke teman-teman oh, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini Terima kasih yang telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye